Menghianatiku kan Jadi rasakan akibatnya Ayo Tutuplah teleponnya sekarang Aku harus segera mengurus ganggamu Bukankah aku sudah berjanji Kepadamu, jadi aku pasti menepatinya Tidak manusia hina Jangan kau sentuh gangga Dengar, sekarang juga aku akan telepon kantor polisi Untuk melepaskan putramu Tapi kau mohon, jangan, tolong lepaskan gangga Tolong jangan lakukan apapun padanya Dengar. Perhatikan jamu Baik-baik, jaktisi Waktumu tepat 15 menit. Bebaskan putra Kundan dari kantor polisi Jak. Jika tidak, maka pada menit berikutnya, jiwa istrimu akan terbang dari tubuhnya. Apa kau mengerti? Halo? Halo? Akhirat Singh! Halo, Akhirat! Apa yang terjadi, Jakdis? Apa katanya? Ayolah, Inspektur. Cepat angkat teleponnya. Halo? Halo, Inspektur. Ini Jagdis, akhirnya Singh baru saja menelponku Dia mengatakan, jika putranya Kunda tidak dilepaskan dalam 15 menit Maka dia, dia, dia akan melenyapkan Gangga Dengar, tolong lakukan apapun, tapi lepaskan dia Lepaskan Kunda secepatnya Ia anak buahnya sudah mengawasi kami Dan mereka akan memberikan laporan kepadanya Ayolah, aku mohon lepaskan Baiklah, Pak, Anda tidak perlu khawatir Tolong lepaskan saja dia, sekarang juga Aku mohon padamu jika terlambat ku rasa akhirnya akan melakukannya Dan Gangga Gangga Gangga bisa Gangga akan Tidak Tidak Tidak mungkin Ini tidak mungkin Tidak Lihat Kau lihat ini sudah 13 menit, tapi polisi belum melepaskan kundanku. Sekarang bersiaplah, kau akan membayar kesalahan suamimu itu. Tinggal dua menit, waktu hidupmu tinggal dua menit lagi. Setelah itu, permainan ini akan selesai. katakan bagus kundan telah dibebaskan oleh polisi itu baru benar kau lihat setangguh apa suamimu itu sebenarnya orang yang takut dengan ancamanku mana mungkin bisa menyelamatkanmu harus berterima kasih padaku Aku akan membebaskanmu Setelah aku menghabisinya Itu pun dia datang dengan sukarela Ayo pergi Badri ayo oh, Dewi Tolong bantulah aku Ayo Jagdis Bawa aku pada akhirat dan minta Gangga untuk dibebaskan Jika orang bisa diselamatkan dengan mengorbankan jiwa orang lain, maka bawa saja aku. Aku siap. Serahkan aku padanya. Nenek, nenek, bagaimana kalau aku saja yang datang? Dia akan membebaskan ibu kan? Aku siap ayah. Aku juga ayah. Aku juga. Apa yang kalian katakan? Ada apa dengan kalian? Memikirkannya saja mustahil apalagi melakukannya. Apalagi Gangga tidak akan mau dibebaskan dengan mengorbankan siapapun dari rumah ini. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalian tidak perlu mendatangi ayah mertua. Ayah mertua ingin Bu Anandi, aku, dan Bibi untuk mendatanginya. Tidak apa-apa. Kami bertiga akan mendatanginya. Dan aku akan meminta ayah mertua... Untuk menahan kami dan segera melepaskan bugangga, jadi nenek, dan anak-anak ini tidak perlu mendatanginya. Ini boleh benar, akhirat singh tidak ingin yang lain. Dia hanya ingin kami berempat. membawa Nimboli, Boli, Anandi, dan Manggala menemui sing demi membebaskan Gangga. Kenapa kau sampai berpikir seperti itu? Nenek, aku tahu apa yang kulakukan. Karena aku tidak punya pilihan lain. Ya, ada, Pak Dengar, anggota Dewan. Kenapa kau terdengar begitu ketakutan? <tuk> Istrimu masih sama seperti saat aku menculiknya Tapi itu tidak akan lama lagi Dan aku rasa sebaiknya kau tidak melupakan itu Bagaimana? Kau sudah siap membuat kesepakatan? Baiklah akhirat Singh. Katakan padaku Tinggalkan Jodhpur Dan berkendara sekitar 25 km ada bukit di sisi kanan Ada jalan tanah di sebelahnya Dan disitulah Kau harus menemui Satu hal lagi Jika kau memberitahu polisi atau orang lain Kau bahkan tidak akan menemukan Abu Ganggamu Untuk bisa kau tebarkan di Sumai Gangga Percayalah itu tidak akan terjadi Aku segera datang restumu ne. Hari ini aku akan menghadapi masalah terberat dalam hidupku. Semoga kau menang nak. Kau mendapatkan restuku. Terima kasih ne. Kita berangkat. Ayo. Ya Saat dokter Anan tiba Berikan surat ini padanya Jaga dirimu Ayo Semoga tidak terjadi hal buruk Mereka akan kembali dengan selamat bersama ibu kan Dokter Anan ya nih Aku baru saja melihat dokter Jagdis dan yang lainnya pergi dengan mobil Aku tidak sempat bicara dengan mereka Mereka akan pergi ke mana? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Apa semuanya baik-baik saja? Ya Dia menyetujui syarat dari akhirat Dia membawa Anandi, Nimbo dan Ibu Manggala padanya Apa? Kenapa Dokter Jagdis melakukan semua itu? Dia akan dapat masalah besar kalau percaya pada seorang penjahat seperti dia Kita kita harus beritahukan polisi Dokter Anam, ayah memintaku untuk memberikan ini padamu. Kundan, Kundan, semoga kau baik baik saja, nak. Halo, siapa ini? ya Kundan, ini ayahmu nak Ayah, bagaimana kabarmu? Dengar, apakah ibumu di sana? Bisakah kau berikan sebentar padanya? Iya, ibu di sini, ayah uh, Pak, aku sangat mencemaskanmu Bagaimana kabarmu, Pak? Jangan mencemaskan aku Katakan padaku Bagaimana kundan kita? Semoga polisi tidak melakukan apa-apa padanya Tidak, Pak Kundan baik-baik saja Kau tahu kalau polisi telah menangkap Kunda? Eh, hey, di mana pikiranmu? Jika tidak, bagaimana putra kita bisa segera bebas untuk bisa menekanku? Mereka ingin menyiksa anakku, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Eh, itu berarti kau yang mengeluarkan Kunda dari penjara. Ya, aku mengeluarkannya. Sekarang lihat saja. Apa yang akan aku lakukan pada mereka Bagaimana kabarmu Di tengah masalah seperti ini Suku yang dalam masalah sekarang Besok mereka akan menyaksikan Matahari terbit untuk terakhir kalinya Dan Setelah selesai Aku akan pulang Dan mengurus putriku Tidak tidak tidak Aku akan mengurus Kamli si penggianat itu Baiklah Pak Berhati-hatilah Sampai nanti. Ayah bilang apa Bu? Dia bilang masa-masa sulit telah berlalu Dan ayahmu akan memperbaiki semuanya Semoga Dewi melindunginya Bagus Ayo Bu, sajikan makanan Aku lapar Iya, ayo Aku harus menghentikan ayahku Tapi bagaimana caranya? Coba lihat ini, kalian di sini sementara makanan kalian semakin dingin. Ayo, makan, Nenek tahu. Kalian mencemaskan mereka semua. Tapi mereka akan kembali. Mereka akan kembali dengan aman dan sehat. Nenek telah berdoa pada Dewi untuk kebaikan mereka, sungguh. Dan sang Dewi selalu menjawab doa-doa Nenek. Karena Nenek adalah pengikut setianya. Hah? Semua akan baik-baik saja Jangan khawatir Ayo, mari kita makan ya Ayo, ayo Tidak Nenek, aku tidak lapar Nenek, sampai semua orang kembali kami juga tidak akan makan dan minum uh, uh, Tapi kenapa? Apa kalian tidak percaya pada Sang Dewi? Hmm? Kami percaya Nek Kata-kata nenek Aku yakin semua akan baik-baik saja Nenek istirahatlah Biar aku yang urus mereka Aku akan temani mereka Kau anak yang bijak Semoga dewa memberkati kami semua Dengan anak seperti ini Pastikan mereka makan Baik nenek Dewi Mungkin aku berhasil menghibur anak-anak, tapi aku sendiri, aku, aku sangat ketakutan Dewi tolong bindungi anak-anakku. Polisi akan menangkap ayah mertua, kan? Iya kan, Bu? Iya, ini boleh. Akhirat Sing akan ditangkap. Dia seorang penjahat. Dia pantas berada di penjara. Dan aku akan pastikan dia masuk ke penjara. Kau percaya padaku, kan? iya. Boleh. Selain kepercayaanmu, aku perlu satu hal lagi darimu Apa? Doamu Berdoalah kepada dewa Agar semuanya diselesaikan Aku juga banyak berdoa untuk dokter Gangga Tapi tidak dengan mengorbankan jiwa Nimbol Ini salahku kalau aku tidak memberitahu Nimboli soal dokter Gangga dan Ahiraj Maka Nimboli tidak akan bersikeras untuk ikut Ibu macam apa kau Bu Anandi? Kau malas setuju untuk membahayakan nyawa putrimu sendiri Ini dari kami Bu Mangga Tolong jangan beritahu Kamli bahwa kita akan pergi untuk menemui akhirat sing aku mohon Ya Kamli, ada apa? Bibi, aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting Ya ada apa, katakan Bibi, polisi datang untuk menangkap Kundan hari ini Tapi mereka segera membebaskannya kembali Bibi, aku dengar ibu dan Kundan berbicara dengan ayah melalui telepon dia mengeluarkan kuda dari penjara. Dia juga bilang bahwa sekarang semua akan baik-baik saja. Bibi itu berarti ayah telah merencanakan sesuatu yang mengerikan. Bibi, kita harus bisa menghentikannya. Halo, halo, halo, Bibi, halo, Bibi, apa kau bisa mendengarku? Halo, halo, halo? halo? Bibi, halo.